with you i can be safe with you just take my hand and fly oh ini denonya ini kalau kita lempar batu tidak sampai ke bawah sampai hmm. kalau lempar orang sampai nih Dan apa? Ini namanya danau apa? Danau Danau Tolire. Konon katanya kalau kita melempar batu ke danau ini, uh, batunya tidak akan sampai ke bawah. Let's see. Pit kolom pit? <gifat> <tuh. <tuh. Ada boyang di sini kan? dari mana buayanya baru di danau? <tuh>. Tapi ini ini terhubung dari mana nih? Ini kan tidak danunya. Ada turun? Ada tangga di mana? katanya ada buayanya di danau oh ada buayanya tapi yang aneh itu pak yang gue ini ada pagar, Terus ada pagar di gue Coba kita buktikan, kita lempar batu sampai apa tidak? Kalau lempar orang, kira-kira sampai apa ya? Coba-coba kita buktikan, Sama, sampai enggak? Kau, coba ke yang lain, Coba kita, Pak. Tidak ada ya? Coba lempar orang. Coba, tidak ada. Kayaknya lu sih lempar. Anu, Pak, dia grafiknya sini dia tarik dulu. Iya, saya Coba saya lempar lagi kali ini ya. Ya, Tidak tidak ada. ini apa? tidak pulang. Tida pulang. Tidak pulang.